Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamd. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-alifil ma'luf Ujburna hajadila Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sunatan tuasya biha alaila al-arzaq wa tuhasinu biha lana al-akhlaq Wa ala alihi wa sahbihi wa As-salatu Ya ya hilatuna Allahumma salli ala ruhi Muhammadin wa salli ala zasadi sayyida muhammadin fil ala fil Allahumma minna wa salam begitu-begitu aksal syafa'at yang bukan menggunggung atas diseksa disini-seginya mudik ngepokong-pokong-pokong yori dong mudik boto sini kan kan sini, ngomong yang berharga, ngomong naik harus diatasi isi Allah Walatang, walatang, siapa itu? liman, wala orang manfaati, Allah. liman, Jadi, di orang di sini orang Sampian murudana orang-orang bilang Nabi, orang di sini, di sampian, orang makan sama musuh. Ngeri lagi. Ngeri lah. Murudana kalau merokok, ya mau ngaduh syafat. kenal, naik Allah Allah keren. Nekwisya Allah keren. Nekwisya Allah keren. Nekwisya Allah keren. Nekwisya Menggugatkan lo jenggi, nek kusia wong bersake, keno, bo merem merum bisa merum merum merum merum merum merum merum merum merum merum merum merum merum dan merum merum merum yang merum merum merum merum merum merum merum kita, saya diisi ini Allah Ta'ala. nyafaati hati. Datang sinar malam. Lalu aku ragu-ragu, ragu-ragu, perhatikan Allah. Allah Ta'ala sini dini. coe tapi coki, mana coki, coki, coki, coe bisa coki, coki, coki, coki, coki, coki, coki, coki, coki, tapi coe coki, kok mantep coki, kok coki, coki,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 Sebab kita akan besok dihukum dan melawan imam panutan. Kali-kali kita semai negeri panutan jadi al imam, al imam. Orang kadang-kadang mengatakan imam, tapi orang itu imam gak apa sih? Al imam, lugutan majuk tadabih. Imam menurut bahasa itu adalah orang yang diikuti namanya imam, tapi menurut istilah Al-imam man yasiw al-ikdaw bihi Orang yang sah untuk diikuti Udah-udah imam gak, baby Bahkan bukan imam Al-syeikh, al-imam, al-alim, al-andamah Bahkan segeri-geri mana sebutannya? Udah ini orang cincirin Ustadz deh orang <tuh> <tuh> Besok diundang Di logia mati Kenapa imam Mulanya kulannya ini sambil mungkin kira kau mau, lo, Syekh bah bahki bahki sok guru, guru guru, sok dewi Queen, Miss Anthony, sekaligus anak angkat yang kami namakan Mbah Rifah ini. Kiri, Mbah, Mbah Rifah ini. Dari upaya ini itu putranya Mbah Abu Soja, tapi putih meninggal rawit sekeliling umur 2 Di tahun, diikuti dengan Mbah Asnadi. Jadi, anak angkat ya, Mbah Asnadi. Uskupui Prono Pinter, kipon bokir sampai rempah rempah, akhir dari musim Pinter. Barne, Syekh Nawawi, oleh ini, bahole yang senang kalian. Syekh Nawawi nama tadi langsung. Sini, baru simpros, hmm. ya. kan ini, rifa, iya, ketika begiku, gila celah sih, gigi main grup, di, g, g, g, g, g, g opo, g, g, g, g, g, g, g, ngerti, g, oh, g, g, ngerti, g, g, g, g, g, g, Nekom bahasa Alim, bahasa Alim, sopoh burung kali ini burung Tapi yang serang-burung tuh, sungguh, sungguh, sungguh, sungguh, Tapi yang punya, kan, ngondor, nah, Iya, kok apa ini, siaran, kan? Bapak? ya, ngapain, ngapan, balimu, sekarang Gua ditek-ditek, enak, begini, ngerasa itu, semagang, saiki Mesti bangun lagi, bahasa iki aja Lagi, kurut, disintani, denetak, ya, ibu, oh, ya, allah ya, jadi, kita pergi. Oh, cocok, maupun ikut, cuma yang hoki, usia mani, kunggulan, sampean kumbangan, kumbangan, konggi, sampean, reung, habibie. Yo, habibie, boleh gak, bojo habibie, habibie, habibie, salam, habibie, habibie, habibie, habibie, habibie, habibie, habibie, habibie, habib habibie, <tuh> habibie, habibie, habibie, habibie, habibie, habibie, habibie, <tuh>. habibie, habibie, habibie, habibie, habibie, Karakter kita, kita batak, kita batak, contohnya nyong, nyong senengi, roti pujon, ya nyong kecil nih, hasil, lanjut, patra, patra, patra, patra, patra, apa salah patra, patra, patra, patra, patra, patra, patra, patra, patra, patra, patra, patra, patra, patra, orang patra, patra, patra, orang patra, patra, patra, orang patra, patra, seneng patra, patra, patra, Naik pulang, poros pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, pulang, poros pulang, poros Lamb orang iso ya? Metak metak, penting Yang apa gitu? bisa. London smoke, London swim. Loki ongga, fire, fire, burung pura burung otot, asalkan ini ngerti dilip, londor kopongan, londor kopongan, lihatlah di sana, lihatlah di sana, Dini mulai, mulai, Dini mulai, mulai, silam pelayanju, silam pelayanju, Katolik boleh invisible, enggak boleh invisible, enggak boleh invisible, Tama tajis misafim Kusafahmu ar'an hujum Kuli biman hadar ana Radar tasabi wal nuhul Ya Allah biqusnil khatimah Waduh, kemudian lagi Cipul hati nih Wahidah kasih Apakah kau tidak tahu Aku masih sakit Tidak ada yang bisa menyembuhkan sudah berapa dokter yang ditakirkan segini Gak mampu menyembuhkan bukan aku Gengeng yang mampu Mbak Dukon gak mampu Altera aku mampu Yang bisa mengobati aku adalah Casmina Casmina <tuk> <tuk> ya, Casmina yang sebagai apa nah, Tantan muncul seperti Pintangnya Daripada arah Dari Daripada apa Sorotnya pintar Kok rancor gue Jasminah jadi adaan muncul, jadi lintas yang padanya perlu ini. Oh, jasminah, jasminah, namun batik kata <tuh> ya racun di sini. Yang ini yang ngerti ya, ya ya. Jadi penyanyi, alhamdulillah, tapi nah tapi eh, gila, lagi, oh, gila, gila, gila, bener butuh nilai Kiai sing, pidato, baik nilai dimitenasari, ya, dan saya nanti HP memang lebih tinggi, 100 orang, 100 orang, orang, 100 orang, 100 sing 100 orang, 100 orang, 100 orang, 100 orang, 100 Mbah 100 orang, 100 Mbah 100 orang, mbah orang, 100 orang, 100 orang, 100 orang, 100 termasuk 100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 Bener-bener memperjuangi memperjuangin, eh, kucing jenengan baru yang ke Eko, mulang gak bisa beli, monggo santri mulai bisa membangkit mana. Jenengan sih, paling memperjuangi eh, oh, berapa ya, rakyat? Cari mbak, rupiah, si bisa musuhnya, eh, kopi, sahabat gue, sahabiah, ya. cari mbak, eh, si bisa memperjuangkan banget, gue, sahabat gue, ya, gini, penak badan, penak badan, nah, De seneng iyo gue wapi gak besumen wapi gak besumen wapi gak wapi iki seneng cocok gimana nah, ini kurang dicetak tek, nah iya cicik, cukung ki ike ike, udah gue mulan cicik, ike ike, mulan ike, mulan ike, mulan ike, Pati-pati ke nilai cetek, berarti kue tur. Mau sama cetek kue cetek, malam mulai, kayaknya ilmu isi ceteknya, ya, ya, ya, ya, ya, bur, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, bener, contoh ya, contoh ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, es, ya, ya, ya, kok. Bah, geng pulang nih di, nombantim anu pelanggaran nih di pulang karang nih ku, prinsip nih surakabukan pun nih kei primpun, prinsip kayu-kayu primpun, primpun primpun nih primpun, primpun nih primpun, primpun nih primpun, primpun nih primpun, primpun nih primpun, primpun nih primpun, primpun nih primpun ah coba itu. kayak gue, oh, kena. Tapi, saya, yang Ini, Beres adem Ya, pernah. nama, Gue, Ya, kok itu kurang beres berarti lu ini ya, ditungguan-tungguannya kurang beres yeah. nah, Ini kaget pembukaan Jadi, Mbah ripa, ini anak ah, nah, lah Ya, dati, Mbah singkat cerita ini, ini, atau, Amin, Amin. Nah. Ayatnya sini Oke, Niki, mohon pulau tumbas ge, ikblis, mwne, e, brings, mongo, ibu, ibu, ,Man, Iblis mana? Sing Tereng Nyekel, Iblis Monggo, Iblis Ngam pesannya sing Iblis Ngam Iblis yang pesannya kali, niku Ngam pesannya kali, Iblis Ngam pesannya kali, Iblis Ngam pesannya kali, Iblis Ngam pesannya kali, Iblis Ngam pesannya kali, Iblis Ngam pesannya kali, ngetek pak bayar orang bayar yo, kata saya kini. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim Ma anta illa basarun mithna fa tiddi ayatin in kuntum minas shonqin Ma anta ora Allahuta sir ila basarun kajoba Mismunakang umpama nido madani ingsun kabe, fatimah takak mau sokosiro bi ayatin kelawan ayat tondo, ing pun talaman orosokosiro iku milas wati kina iku ska wong-wong kang temen. Satu sekat papat, siro iku namung menusopat dani ingsun kabe, kebri kok banjur ngadu-ngadu dadi putusan pangeran, coba siro takak mau ayat tondo keberan iro yang silup panceng golongan yang wong-wong kampur bener kisah nanti Nabi Sholeh ngajak-ngajak kalau memang aku mau tahu itu konsamut kodong jaluk kodong an anjaluk supaya Nabi Sholeh ketohakin onto saking watu kemelosok Nabi Sholeh banjur dongo marang Allah Ta'ala nyemun onto metu saking watu diming Allah Ta'ala Dua Nabi Sholeh itu di bali ini kang maku sakit waktu. Kau sama jaluk pondok. Kau boleh, baiknya pondok. Jauh silah yang pondok musuh. Gak pernah nih, jangan ngelesnya kira. Ngeles ini kelepuan. Buat nyatain detik putusan kisah merah Malaikat, kokochimu. Kok, kok. Malaikat angel. Malaikat. Malaikat terasa itu orang-orang mulai sepuluh, mulai sepuluh. Oh, ke saya balance, saya Nek, wey, bener Allah aku aku untuk waktu terus si semeteng 10 bulan waktu oh, Jadi, untuk isyik mateng, waktu isyik mateng sepuluh bulan. Karena kamu begini, orang. itu. ya Allah. Fakola anak kota Nabi Soleh tenang, tenang, tenang. Hmm, kan Orang langsung jalur, Beran Nabi Soleh orang misik, misik kompet dijalur, kan, orang. Terus orang. Orang, Nabi apa? Bismillah, Switayimu swita Kira Nabi Solehnya orang-orang Tak lupa, ngan si peluit si, si pingin Mau orang rakaat sholat rakaat. orang lah sholat ibadah ya juga orang ngerti. Nek sholat ke nyuwon, Allah Taala, nyuwon Allah Taala, woi, nyuwat barang wis selesai, ya Allah, pulangnya datang panjang kusti. Tipe paling kalau yang itu, ongkos yang bulan saya metu batu niku. kok Metu sepuluh. bulan jiru meter. saya,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 kemudian waktu, sudah susunin spiro, aku benci, pendile itu saksi keluarga, ini saya biar, papa apa-apa, kira-kira Lainnya bayar gimana? Primatis spiro, diasis spiro, baris spiro tak bayar gue lagi saya so, tahu Nah itu loh, Astagfirullahaladzim. Ini ngomongin sama percayaan ku Iya, iya. Ini ini percayaan. Nah, ini orang penting percaya ku ini. Kuala -kuala. Ini kan orang lain-lain. Teman-teman, waktu 10 bulan. Walaupun boleh ini 2 anak jilis, uang ku, teman Wah, ini begitu merus, -nagisir. -nagisir semuduh, ya, ya Allah. Bikam pun Qala adihina qabun lahashirkum walakum syirkum Lahashirkum walakum syirkum Allah <tuk> nabi <penuh> iku nabotun iku untuk lahakan iku katil kota sirpun putai pomben-pomben walakumlah iku di sirokabe sirpunya umin putawi pomben-pombene dino makluminkan kinawaruan satu sekit limo nabi Dawur, kan iki daur ikilo untuk kan sirokusu lagi iku ongkondwi bagian umbi banyu lan sirokabe ya duik bagian umbi banyu korning dino kang tertentu iso Bacaan itu kontan Nabi Soleh ikut gede banget Sobat tapi Musa Al-Asari nanti aku teko orang yang tanah hijir Orang ikut ngolong aku meroh bekas panggungan depo kanei Nabi Soleh bareng tak ukuri Jadak orang sudah dirot bekasin, bekasin pesaki Sudah dirot pesaki Coro metran telung puluh meter pesaki Untuk ikut ngombeni giliran umpama nih mungkin dino sabtu pontong umbi banyu icir kuno, saat nih banyu diombing ngentek nganti ora mau nak kakeh ini sak ini ngomongkan saja icir kuno kabin kono umbi saking susuni contoh mau dikati cukup ora kekurangan, malah ada kan kono nyimpen, dingengengi bencur dino akan contoh mau orang umbi banyu banyu banyune banyu banyune di Ombe lagi guna akit ini uang-uang kono kati cukup malah kisi bisa ngeh-nggeh akit kaya mengkono sahban juri uribi uang-uang kola iku kepenak banget angin minokot jadi cobhani uang-uang kola iku rumah wong uang-uang kono koyo waduh syafilam konta-ontani kodol patin besar jalaran kodol wadih karo kontani nabi soleh kamu kono ibu jadi sebabnya wong wong kodo kriketen singo akhir wong wong kodo sumejiro karmakani om tani nabi Sobek. barang tiga tapi bagian ya ini kok ono banyu nang gumbangan idi giliran di seotoyo oto disebut gua ngomong kampung gua kampung. Nah sekarang oto oto di kecine semua neng ngombe mereka biar dingin sekali ini. Nah gua ngomong ini, nanti iku ngombe susune, oto susune diminum gua masak kampung orang sepiro kecine. Saya kenal buka saya, om, buka di saya om, lalu mereka kan, orang minum, om nggak mau mengasih minum, cukup bayi nih korok, jadi, uribnya binatang, oh, kaku sing lah gila, orang sapi semua, Siengkel, siengkel, suku, suku, suku, suku, suku, suku, suku, suku, suku, suku, suku, suku, suku, suku, suku, Arane, suku, suku, suku, suku, suku, suku, suku, suku, suku, suku, suku, suku, suku, suku, suku, suku, Wahime korgi, wunai ayu alakui wahiu wahiu, su takoh, su kritor, wahiu wahiu, wahiu wahiu, wahiu wahiu, wahiu wahiu, wahiu wahiu, wahiu wahiu, wahiu wahiu, wahiu wahiu, wahiu ya wahiu wahiu, wahiu wahiu, Unajah lah, ya kali apa sih ayatnya wala bisum <todongi> walang kama suharan ocong depok soko sirokate ingkonto isu ingklawan Allah bayabun aku mau kau ngalamping sirokate opo ada aku yang min opo siksanit dino audibinkan agung sabu seket nam balik ya siro kabeh ojo podo ngang ganggu iki sarana lagu Allah matani muda siro kabeh kenteterepan sikso kabeh ojo timmeh ojo mopendung ojo mane mok pateni wene gaman kopi mok pateni ojo mong ganggu woy kabeh prakal podo kena siksa itu siro tapi kak saropi dibat di kopeh di Nabi Soleh ngomong kok bakal tersenyawa. Ulah kok agak-agak ngomong iki. Ki diadaran ono Al-Kujur somo iki. Al-Kujur mimpin Saleh katokane ngomong wae. Takake saiki. Sik seksani gejel kok apa nyemping weruh rambi. Resen sik sani. Ora Pilih. Ki jadi tipu mudah sama tuh, aneh, kok pun dia yo dia buat sinyal dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, ngomong dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia, resen dia, dia, dia, dia, dia, apa, waduh, dia, dia, Nabi Soleh tuhu ngomong, "Nabi Soleh tuhu 'Nabi Soleh Yang bela sobok, kaum napi sokom menapi soreh ing, kaum samut ingkono disubleh tunai. Fas bau mongko mancing isuk sobok kaum samut na timina igu kode ketun satu second itu balik mana satu second itu. Bilalah kaum samut orang gugu, kaum samut unip kode yang bela nuni isuk isuk. Dewa Ibu Dukun kuatir marang tumakannya seksu Temenan Buat saya santai Inna fi Wa kalab engkom samut wa Barang muskofi Bismillah. Bismillah Bismillah saya ingin gitu, tonton nih Nyopin resennya, wah sayo Lah, si pertama kali Si pertama kali Ngapur berlebi Ibu, buang si Cengkel karena lagi Soh. Ternyata Si cengkel karena disulai Si paling cengkel, Ibu Justru ngomong ngatur, Sebab si iman kan si di Sing orang iman, mulu mau patuhin bahaya. Kata itu pertama sing ayu-ayu, mulus udah diwaktu sing orang. Sing orang ayu, singa. Singa layu, alhamdulillah mui. Alhamdulillah mui. Nah berarti mui alhamdulillah orang ayu berarti. Si cie sempat buat. Unezah. Coba? Unezah. Unezah. Lurus sodako, timun ngurus paket padat, una izakoi, yosuki, yo ayu, dua anak ayu-ayu, nanya mengenangin urat, nungkur nungkur nungkur nungkur nungkur nungkur nungkur tapi tak nungkur nungkur nungkur nungkur nungkur nungkur nungkur nungkur nungkur nungkur nungkur nungkur nungkur nungkur Tor ayu, tapi orang jarak ah, iya, iya. Nek unai jadi suki, dua anak waktu ayu-ayu Nek saudara suki, tapi dia oh, ini iya. ayu, di rondo, dong <laughs> Cinggit aja, namanya <laughs> pingin dong sih dong Pingin torto tapi pingin torto Mau pingin, yorang tidak salah, cukup siji, siji, siji Unaizah Unaizah ceritane ngomong ini We, Quran Kediar Eh kediar Sini Wanda nopo bu Aku diri sana Naik Gila mulai sana Takkan milih Anak usaha si Milih sendiri Belum kosa kita kita be anak zina itu orang orang tua buah oke oke bu ya Buna. Oh, siap kita siap Indonesia yang mati-mati kami sebuah salah ini sebuah sempat sementara ini ada, apa buka? wajah kekal, sikti mundur guna orang itu gastabat pangunik gedeo poin, basahnya pantat kalah, balung kulit, dua korang berge-modo udih hundi dunteng lo, sabarannya aku buka buka, buka, sini sini buka, buka, Bakso sini buka, buka, buka, sini, buka, sini, buka, Bantu dalam Aku apa? Naik Aku Wah, Sudah Yang Apa ondol lebsah matemi ondol lebsah wasung wo nyemelas karo bi soleh nek nyem iman karo nye lebih soleh kok nyemelas karo ondol aku harus kan eh apa nih? Arus, onto. aku oh tohasen yo sube ondol aku wah aku marah nih ni aja ceri sembang karo wong iso dasar wong suki kora apa Guearan ki, ditulis kunci itu. So. Guearan no, kuturnya, Mas. Dua orang kakak. Guean Aisyah, Aisyah, saudara ki. Yo, Afiq, Aisyah, tapi yo. Kau nggak mau punya itu. Coba nggak mudah. Nanti orang punya itu. Mas, cek, cek, cek. Cek, si Bida. ada apa ini? Mas, sudah kok. Saya punya rencana. Kalau kamu melaksanakan, Ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Saya bersyukur 13. wah 13. 13. 13. 13. cepet 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. tahan apa 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. 13. siap 13. 13. 13. 13. Dia 13. 13 dia disuruh gak aku rela membunuh orang oh, tanya bersalah, wah dia terus yang ramein, kalau saudara gak ramein ya dia mah disuruh gak kemarin, kok bintangnya kan kajiripin kajiripin jadi mas dia aneh deh kajiripin nyol kajiripin coba sejarah hubap yang harus ikut orang-orang judi ya, maksudnya mas Nah, nih, Pak Lepes, mantunya yang Pak coba, coba, setia desa hubungi sing ke al kucu al kucu ini ternyata orang mau kuitus akuju hubungi sing kucu ini nguling nguling nguling nguling si cuci <tuh> hubungi ada dakma dakma ada dakma dakma dakma kamu bak kamu mau nggak <tuh> uh, dakma kamu mau nggak keponcon saya apa hubungi kalau iya, minta yang berapa kamu? Karena... ...sotak orang-orang bilang, supi-supi. Kata, wadah supi-supi. Orang-orang, Wa so, supi itu mah diri. Sekolah kau mau melarap, ya. Kok banyak sih? Cici. Luruh namanya. Sopo. Dueng. Dueng. Dueng. Kita du du coba anggap ya. Luruh n Teluh, Harman. Harman karena mau panggil kurung kabar mana kita ngomong-ngomong si perempuan mana kita Hureng, Hureng, Panggil, Hureng terus itu papak itu luruh mana siapa-siapa ngomong mana kita dia, dia panggil, dia panggil, dia dia, dia panggil si ngomong luruh mana jikuran, jikuran, kurang, si kurang, si kurang sawak, dia nanti jadi orang dibatikan di sini, wajah angker. promosi pipi. Lalu, gua biasanya, wah Ucapnya, siapa yang mana, orang-orang yang sebuah. Lalu, kabar mana? Dia orang buah biasa makan imam. Siapa? Rayap! Apa yang rayap ini? Mas keraya benar raya, teror kita laku raya, masya raya, raya musti, musti, La mau kita him, Indonesia, itu. Ternyata, uang pintu Ngawi, model Matu M. harma goreng, dia pesawat rakyat Muslim movie. Aneh pejabat-pejabat ane pejabat ini. Mulai pembahasan itu, orang lari pejabat nih ya. Orang nih kosong, susu, kelas sebot, tinggi-tinggi, pejabat tinggi. Mergo, aneh pejabat tinggi, desa energi, orang nonton, jadi salahnya orang kayak gini. apa bener kita mau salah orang kayak gini. Minum yorakaiki, yomoi yorakaiki, namoi yorakaiki, woharaike. Tapi kita punya, tapi nakini yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, iki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yorakaiki, yang masukin, lah kok langsung ke sisi. di sebelah gua, gua mau gue. mau malas Tipu warna, tipu set, tipu label. Warna kecil, set lima puluh miliar. mati isi, pakai telung, dino telung begini. Yuk, koyong, gue cuek gini, warnawisimu wahlilatollah seneng-seneng-seneng barang-barang gue rancangan gue rancangan ini Indonesia harus rancangan ini tugas belum selesai ada apa lagi Indonesia saya sudah gak tahan ini saya, mana saya sudah milih anak-anakmu yang ini yang cantik yang paling cantik ini sing beripati lir-lir kaya lirin kangenan alih segeru berantai alih siji umpunnya roto mijitimun lambide kini kaya penempecuk pimpinnya mudeng-mudeng kaya serapi kesasi rambutnya kaya sutro waduyo kaya lapan bel kuduni <tuh> nah, <tuh> kala khusus Pakai anaknya kita, pulang bayi, pulang bayi, pulang bayi, pulang bayi, pulang bayi, pulang bayi, pulang bayi, Eke ciri-ciri ini nih tujuh rambu limoni nih ini seneng kok nih ini berubah kosong yang di- cantik-cantik nih no kan ora ecer ke ciri-ngoris yang tahu besi cinta ini itu nirok e cinta nggak cipog bisa nirok e Tergayani podium, <tuh> nah orang podium, otaknya itu ya, motone liur <tuh> oh, <daminan>. oh, <tuh> nek toyo, apukai, ambilin camilan, ah rajenti, musti, empat hotel bisa selemek, mus let iter, kota let anggaran anaknya, nek em, em, em, kita em, em, em, em, em, em, em, em, em, ya tidak nomor orang tangga ronde pusat. Dia yang di sorak satu, masuk rasa. Oh, tuh, besok. ya Pak, ya Pak, ya Pak. Oh, naro, naro, naro, naro. di, di, di sebelah teman truk begini, ada tugas lagi baru itu katanya hanya unta awas ya bob nanti sore ya mau enggak ya udah enggak apa-apa kalau mau bukan hanya pedang saya berseru kepada kamu tapi kan saya teh hati harus ya hartamu uluah loyo, koyo koyo mas teh yo oke soleh punya padre tadi warung bob but mas teh Dar, mas dia kalau mau sibuk, tumpi, mau ya, jam, apa, jam, ma, 2 harma 4M, 4M, jam, maka 1000, 1000, 1000, 1000, pokoknya sebelum 1000, hari janji 1000, 1000, 1000, hari 1000, harus 1000, maka 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, 1000, Malam di musola bus olahraga pun nakak usah pindah nak musola, olah. Tidak bisa lebih di musola olah. Bus olah ni umur nih ngintang nih, bus olah pindah perono di musola Karena uang singki iman dari ular tadi, nah pulau solar. Mengisi woi subuh, pak ipateng. Simbong, aku cuma songong nih, Termasuk kijang, masak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 karena sikirnya di lalu cinteng Mati kabe gureng <tuh> Kan dimana waktu mati kabe Nganti rayap, nganti gindar, nganti masyarakat Akhirnya orang itu prawane Orang itu rombone Orang itu bint <tuh -tuh> <tuh -tuh> <tuh -tuh> Modjar <tuh -tuh> Ikin yang memudar itu Itu ngomong Sampu modar il Ini ngomong rafiknya Ikin yang ngomong modar itu ngomong Sehingga jangkai jangkai ngomong Lah nabi selapa di Wah, syukur, syukur pada. Lah, kuselok ati kusoyangela. Kok bar maca ki waktu tiba Lah. Karek ora apa? Watu tepuk tepuk tepuk tepuk tepuk tepuk. Lah, wong Lah, nangmah sing urung kan wis Kita iki. Ki tandane nang ngomong apa Pak Nyong tok iki. Pak Nyong. Wis telung Munana kita neginaono, apa begini? Fakruha, fasku natin. Yeah, barangsiapa Tidak dari masjid, kalau siap rumah. Keri keri, Allah mutus orang malaikat cipin. Bener, bunyi gonjami, oh, lindu, ti, gonjami, hanya beribu. Wah, lindu negri, lindu joko, lembak gubiri, sudah. Kisik si so donyo, sisik donyo nghe ba? pak isi lah boh, ngamirah boh dong, habis dong, rumah, rumah, rumah, habis rumah, orai sabut rumah, orai rumah, itu dia 40 tira makan, nah kan. Asli sih, so Mas, ya. <tuk> Masya Allah akhirnya tujuh orang ini, kip. mati, lah Mati jangan mengakui yang membunuh orang sembidad, enggak ada orang yang bersaing, sebab enggak ada saksi sobat Nabi soleh rencana nih kan sudah meninggal dunia Nabi soleh. siapa jadi saksi semua keluarga yang penuh Nabi soleh, hancur semua enggak ada yang saksi tenang aja kata waktu itu jadi Kita aku sudah tahan kalau anak ibu sepuluh Nesya jadi maksudnya kalau di belakangnya kan punai saya ya sudah kau ingin begini Minus, tangan, Sereh, langsung masyarakat nah, botong, botong, iya, ya kok, eh, <tuh> rencananya pokok akan dibunuh tapi akan menghilangkan jejak nanti, jangan ada yang mati ya kita yang membunuh. Kalau dikatakan, nah ini saya itu orang-orang baik, masa membunuh. Semua ah, ya orang insya ya, kan percaya. Kali-kali rencana seperti, <tuk> <tuk> Nying -nying -nying. <tuk> orang resen, gumpak teh orang makan melakukan. Lah Nabi Soleh keluarganya selamat. orang itu corona ada orang orang, sebab orang, pun, ya, gak ada orang, orang Yang tetap <tuk> Por ya, color. Yo lima, botu, doa, a un. -e nah, yo Lima, wis apa? Pemerintah harus pakai syariat. Syariat kita Ya, saya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Ya Allah, cukupilah kami karena kehendak-Nya yang mau cemburi. Ya Allah, maaf, tidak tomat. Ya Allah, selamatkanlah kami, ya Allah, dan merapaiyah dunia. Karena Engkau adalah Maha Penyelamat. Saya mau tahu hati masyarakat sampai Corona. Penglimuran-penglimuran, Pak Turun, Bapak <tie> Wis Wisma Turun, Pak. <na. tie> <tie> <Tuh>. Ya Allah, <tie> mungkin Pak Turun masih minimum saja terkena. Menikmati <Silion> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> rumah sendiri, menikmati rumah sendiri, menikmati rumah sendiri, menikmati rumah sendiri, menikmati rumah sendiri, menikmati rumah sendiri, menikmati rumah sendiri, menikmati termasuk haji, menikmati rumah sendiri, menikmati rumah sendiri, menikmati rumah tak menikmati rumah sendiri, menikmati tak sendiri, lagi rumah sendiri, menikmati rumah sendiri, menikmati rumah sendiri, menikmati santri rumah ini dipun rumah sendiri, iman rumah ditambah pintu-pintu umur panjang kita kan, angsar tiba rezeki halal berkah jember kapan dengan suara semua saat ini saya mau kok wah api ngirim <gayu> Jakin, tapi raja, krim. Seksikin aja. Seksikin, gantin, santin, orang jauh nah, di seksi kita geng, seksi tapi di, tapi orang jauh di tapi orang tapi sama yang ini, tapi nyonya orang tuh kasih selamat, selamat, pokoknya mau nih rezeki sih halal berkah-kata jembar gampang penglima gue nih dong aku punya pernah ngomong sih sama dia ngomong kecinta orangnya sih emosi mau ngomong terus gaduh terimakasih ibu saya terimakasih ngomong orang ngomong liat si murah ngomong kok iya ibu terserabek ngomong orang ini ya Allah ngomong gua bojong ibu-ibu sing ngaji Orang kawin mananya orang tuh mau kopi, soalnya umum kain mana ya orang, kayak gitu intinya orang kan berarti murah kayak kok itu murah ya kok. terus udah ibu aja ojo bu, buh, bu? buh, ya, bu. nah kayaknya emang, emang, orang ya, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, gue, <tutuk> Masya Allah, kita sehat, kita ditutup perbengaraan, yaitu ya seksualis metu, seksualis metu, dan mengenai umatnya kajian Nabi.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 Kata mana? Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa salli wa razia Muhammadil alai fil al ma'lum Ujburna hajat Allahumma ufa'na bima'umna tanaw alimna Ma'yamfa'una wa'zna ilmanna fi ayah ya Rabbil alamin Ya fadda'u ya'alim ya ruzab ya'karim Iftah lana bil-Quranil alamin ya Allah dan yang membuka, yang yang yang banyak pemberitaan, yang karim yang Ya Allah bukalah pikiran kami, bukalah hati kami, bukalah. Resli kami Dengan Al-Quran Al-Karim Allahumma inanas al-babijahin Ambil kalim Wa bihormati Al-Quran Al-Uni Wa bihormati Awlaikum Al-Uni Atusul Salam Al-Muhammadin Wa ala ala ala Sayyidina Muhammadin Wa anda sa'ala narumina Marja farajan wa khudyan hajatina Fi timi batin al Allahumma salimna Wa ahlana wa awladana Wa jama'adana من عافيتي دنيا وذبي الاخره يا حافظ الرجال سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم افتح لنا فتح لنا فتح اولادنا من قبض ديتروف اينك قلت ببالزيز اننا زدناك مرسال انواصلتكوا وان لا حول له الا فيه قل اللهم اشفنا على الشفي lawna